Abah, ulun minta izin Dan Ulun minta ridho Untuk menikah Pada siang hari ini Dengan seorang laki-laki Yang bernama Ferry Nugroho Bin Frio Nugroho Dengan maharnya berupa uang Rp100.000 Ya saya izin Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kami sajikan bagaimana proses pernikahan bagi yang beragama Islam dan berikutnya dalam daerah rantau. Mari kita saksikan bagaimana prosesnya yang secara sederhana menurut syariah menurut syariah atau bahwa hukum Islam. Dan ini adalah umumnya yang akan memimpin dari awal sampai proses pernikahan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <taken> <t construction> <taken> <taken> Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semana pada siang hari ini Kita berhadir Berkumpul bersama-sama menyaksikan Pelaksanaan Walimah pernikahan Yaitu saudara kita Dari Nugroho Dengan Badariah Mudah-mudahan dalam pelaksanaan akad nikah Hijab Kabul saudara kita Firinubro dan Badaria berjalan lancar, dan barokah. Amin. Amin. Amin. Dan menjadi keluarga yang sakinah Amin. Assalamualaikum dan salam tercurahkan selalu kepada jibran kita, kita nabi Muhammad SAW. Allah sanlah mana kita dapat kita mendapat manfaat beliau di hari kiamat nanti Selanjutnya kita akan memulai. Sebelum pelaksanaan akan nikah Kita akan melaksanakan Perwarian Ini nanti Dari badannya akan terjadi. dulu dan pedagang. dulu Bapak dengan anaknya. tadi Ada .还有. Jadi kita baca istiqar dulu, padariah ya itu juga eh, bapak dan kita semua mudah-mudahan pada siang hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Amin. Jadi kita baca istiqar, syahadat dan kelawat. Mudah-mudahan. Ya. Baca jualah ya, ya. Siapa namanya? Pak kita mulai ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ala hi la hi wali lagi rasulullah ulun minta izin dan Ulun minta Ridho untuk menikah pada siang hari ini dengan seorang laki-laki yang bernama Teri Nugroho bin Trio Nugroho dengan maharnya berupa uang 100.000 ribu rupiah. Ya saya izin ini dan saya Ridhoi untuk engkau menikah pada hari ini. Ya, siang tangan apa? Sih. Ya, itu. Saya nggih-nggih. Saudara dan saya ini saya dengan laki -laki dengan bernama dengan dengan uang dan dengan uang Selanjutnya kita akan memulai pelaksanaan akad tersebut atau yang terlebih dahulu kita bertawakal kepada waktu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 Rasul aja sendiri tahu gimana Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih, an la ilaha illallah. Ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah, anna muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa ala Muhammad subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar Atur Atur Yeah. Yeah. Inilah halalnya kamu bersama dengan istri, yeah. benar-benar harus mungkin. Kita mulai kak, Pak. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, wassalamu'alaikum muhammad wabarakatuh. Alhamdulillah, jami bin Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Badariah binti Karham yang wali bapaknya sendiri telah Berwakil dan memberi izin kepada saya dengan maharnya berupa uang 100.000 rupiah. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Badariah binti Bapak Darham Dengan maharnya berupa uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. bagaimana saksi? Sah Sah. Okay. Sa Sa Sa ya. Pak ya. kelak. Para Bismillahirrahmanirrahim yeah, and <Mencoming> <conquerors in the> Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin la amin amin, amin.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 Amin. Alhamdulillah Sah Sah Baik demikianlah Acara resepsi pernikahan oleh Saudara Ferry Nugroho Bin Priyo Nugroho Bersama dengan Bularia Mudah-mudahan dijadikan Keluarga yang sekina mawanda warahmah dan diberikan karunia oleh Allah dirikatkan iman dan takwanya dan baiklah selanjutnya akan kita uh, lanjutkan pada sajian video berikutnya dan jangan lupa like share and comment atau subscribe guys mudah-mudahan beliau dalam saling kasih mengasihi menyayangi saling mendukung dan saling, saling mendukung dan Menjadi sekedar yang penuh kasih sayang, Wassalam.